ke kabar pertama kita lihat, ada sebuah kabar spesial dari L2W.ID yang mana tentunya selalu membahagiakan dan membanggakan kita semua persahabat ya, perhatikan di sebuah unggahan di postingan L2W.ID 4 jam yang lalu resolusi utama untuk tahun ini berhenti berpikir, terlalu keras, dan berprasangka buruk let's kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Jauhkan hati kita dari prasangka buruk, do persahabat ya. Tentu, untuk warga Konoha, jauhkan hati kita persahabat semuanya dari prasangka buruk. Sama-sama ya. kita berprasangka baik. Mudah-mudahan fans sejati dari Leslar selalu kompak dan solid untuk mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Berikutnya sahabat kita mampir ke akun Indosiar Dua jam yang lalu Indosiar mengunggah sebuah postingan foto yang diunggah kembali oleh Bunda Lesti Kejora pada waktu itu persahabatnya Mengunggah sebuah postingan foto ketika Bunda Lesti Kejora ini mencium baby L Dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti Masya Allah, Insya Allah tumbuh menjadi anak yang soleh Ya anak, kata Bunda Lesti Kita aminkan doa baik ini, persahabat ya. Ini doa baik yang tulus dari seorang ibu Dari Bunda Lesti kejar untuk Abang L Dan perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan akun Indasiyar Amin Semoga doa bunda ke abang L Selalu dikabulkan ya Amin Masya Allah banget ya Yuk kita sama-sama aminkan Doa baik, doa tulus yang diberikan oleh bunda Lesti Kejora Selanjutnya para sahabat Ada sebuah tentunya kabar juga nih untuk kita semua Karena bunda Lesti Kejora dan Rizky Bilar Ini masuk 5 nominasi di ajang SCTV Music World 2022 ini tugas kita warga Konoha untuk selalu menunjukkan kekompakan dan kesulitan Mudah-mudahan Leslar membawa piala penghargaan Yang pertama persahabat di SIMA kategori kolaborasi paling top Lesti dan Rizky Bilar Ini masuk persahabat ya wow. Dengan cara memvoting via sosial media Yang pertama follow Instagram SCTV, Twitter SZTV, TikTok SZTV dan Facebook VK, SZTV Yang kedua isi formulir vote SCTV Music Award 2022 Tahap 1 yang tercantum di Tentunya linknya ada di SCTV persahabat ya Dan yang kedua Bunda Lesti Kejora ini masuk kategori Penyanyi dangdut paling ngetop Wah, wow, asya Allah banget ya Alhamdulillah, yang kedua Kategori penyanyi dangdut paling ngetop Itu tentunya Bunda Lesti Kejora Yang ketiga persahabat, Alhamdulillah Kakak Rizky Bilar pun ini masuk kategori lagu pop paling ngetop pemimpinmu Rizky Bilar Masya Allah lagu pemimpinmu ya Masuk kategori lagu pop paling ngetop Alhamdulillah dan berikutnya Bunda Lesi Kejora juga ini masuk kategori lagu dangdut paling ngetop Dengan lagu bawa aku ke penghulu Ini selalu the best banget ya Lagu bawa aku ke penghulu Dan kita lihat juga ke berikutnya Kategori video klip paling ngetop, Les Tivit Ungup dengan lagu Bismillah Cinta. Wow, lima nominasi tentunya diborong oleh Leslar, mudah-mudahan bisa memenangkan di berbagai bidang nominasi. Tentu kita sebagai fans sejati harus kompak, harus tunjukkan kebarbaran kita, selalu mendukung yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita. Yuk, gas kan, jangan sampai kendor Kita buktikan, persahabat ya, Bahwa fans tetap terjalin Terjaga kesalitannya Berikutnya, persahabat terhubungan terbaru Dari Mamah Kejora Satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan Foto Abang El yang sudah seger banget ya Sudah mandi, sudah salin Dengan baju yang sangat luar biasa Wow, ya Dan tertidur, persahabatnya dengan pulas Masya Allah, ekspresi dari Abang El Memang selalu membuat kita bahagia Dan kita lihat juga di postingan ini Mama Kijora menuliskan sebuah kalimat doa Ya Allah semoga menjadi anak yang soleh Bertakwa dan cerdas Amin Masya Allah banget ya Anin tercintanya juga Tentu mendoakan yang terbaik dengan tulus Buat Abang El mudah-mudahan doa baik dari Mama Kijora Dikabulkan perselabat ya Dan Abang El menjadi anak yang soleh Anak yang cerdas Amin Ya robbal Alamin Dan kita lihat juga para sahabat Ini bonus untuk kalian semua Khususnya kita si para sahabat Warga Konoha Masya Allah perhatikan di postingan foto ini Ada foto pop dance yang bergaya Dengan tentunya memakai kacamata hitam Dengan topi Yang tentunya Semakin membuat pop dance semakin muda Wow dan di sampingnya ada postingan foto Abang L Persahabat ya Simak baik-baik persahabat Aduh tentunya ini keturunan pop dance Memang terlihat banget ya Gaya ekspresi Dan tentunya persahabat ya Di kolom komentar pun Banyak tentunya tanggapan yang diberikan Salah satunya Dari akun sitilia 3449 Mengatakan saya mah udah ngeh Dari awal bahwa mereka Emang benar-benar mirip ketiplik alias Abang L, emang pop dance Wah, wow, Masya Allah banget ya. Mirip pub dance katanya tuh. Kalau seperti ini, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat, bahagia, dan jauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Pastinya, amin. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune. Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.